Alias goceng, alias 5.000 Jadi, ini uh, pesanannya. Aku sengaja buat dua jam sebelumnya. Aku pengen tahu, setelah dua jam itu apa sih perubahannya? Hmm. Rasanya nah, ini jam setengah sepuluh, baru closing juga. Kita nih baru beres-beres. Ya. Ini dia, ini paket PPKM, PPKM goceng. tiga gini ya unboxing ya tiga dua tada, satu yeeeng berdua dapet gede ini guys nah. Enak oh ini. ada timun kadang juga ada kol kadang ada tomat terus ini ayamnya guys ini aku kebagian yang dada ujung kamu kebagian apa ya sama sama ada ujung mungil Yuk yes. makan bareng ya, makan bareng. Yang yo, belum makan ini udah tahan nih. Kalau makan cara bareng. makannya, ini kan stropomnya kan mini. Jadi, lauknya pindahin. Nih, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Pompak ya. Ini udah 2 jam. tapi makin manyus makin meresap mm. Hmm. ini wajar kok 5000 disini kayak gini nih, kenyang beneran deh oh ya ya tadi ah. ada orang beli oh iya ada orang beli mungkin dia kelupakan ngambil mm -hmm. nih ini jengkol, tinggalan jengkol granat Uh. bener Mm. Mm. Karena terlalu pesan gak diambil saya mm. daripada dibuang kan Gue bahasa juga Udah kita makan aja ini juga kita baru selesai closing ini Baru beres Ikutin di sama Namanya yes. udah. Udang Hmm Aduh jepit namanya Dan, enak, enak, enak. Orang -orang diambil, loh. Hmm, udah lebih genggam orang kapan dia ambil udah manis cemarnis masih olah enak-enak loh cuman sepuluh ribu loh guys kayak gini nih hmm hmm genggam uh, deh hmm, hmm udah enak. udah mak aja Ayo makan bareng ya, sama-sama makan ya. Yang nggak nyobain so, cepat, enak banget. Hmm. Siang-siang tuh abis, udah cepet banget abis. Jam sepuluh. Jam sepuluh udah abis. Mm -hmm. hmm. mm -hmm. Udang. Udang. Hmm, hmm, udah. Hmm. Lidung aku betus ya, gara-gara, nggak, sate. Nih aku pakai sendok, bukan yang apa ya. Karena tadi udah bersih banget, habis beresan, mandi, cuci tangan, segala macem itu. Kayaknya males banget lagi, kotor-kotoran gitu, udah pakai sendok akhirnya makan Makanya udah males banget ke dapur, mau cuci tangan lagi, akhirnya pake sendok hmm, hmm. Jangan teman juga Enggak, buat Udah udang crispy, gak diambil sama pelanggan Enak kok, enak Kalo Nahan kita itu Berdadakan, guys Akhirnya kalau buat jengkol Itu pasti lama Apalagi pas pagi rame-rame juga Nota antri, kita Sesuai nota ah, dan jengkolnya pun proper. Digoyang dulu. Oh, mau tamat. Namanya Hana, udah, enggak. Ketok. Dan biasanya itu hmm. pesanannya tabrakan. Hmm. Ada yang beli, ada yang beli, ada yang beli kayak gitu. Hai, hai, hai, teman hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kan hai, hai, ya. hai, hai, hai, kolah. Ya, Kalau PSBB, harganya 10.000. Kolahnya. Hmm. Sayang makanannya enak nggak diambil tuh. Yang kolah. Ya, ini. Mungkin pas mesin pas lagi rame-rame ya Kita minta maaf juga Pas lagi rame-rame kan Nyampur semua pesanan orderan tuh Besok pagi ini pasti Membludak lagi iya bener-bener banyakan bener -bener pesan sama kamu ya? hmm aku bangun yang 5.10 belum nyampe jam 9 aja tuh udah 50 porsi hmm, alhamdulillah iya alhamdulillah banget alhamdulillah banget ada yang bilang tadi mbak, mbak ini jualan kenapa mau sedekah sih katanya oh yang tadi Mesin ayam goceng gede-gede itu. Oh well, ada di WRA itu ya? Hmm. Oh, oh iya dikira pelanggan tuh kayak gitu mungkin bahasanya. Enak banget sih. Hmm. Perlu nasi dikit lagi nih agaknya. Hmm. Nambah lagi nasi. Tidak bisa ganti ya? enak itu dapur segitias, nggak balik ke urusan dia harus <tuh tuh> bungkit dia juga hmm. ini perutnya buncit ini hmm. lu udah nggak sama manis nih ini udah nggak sama manis tuh nggak diambil juga kaya banget bau banjir. jengkolnya hmm, oh. uh, dengan api yang gak terlalu besar, gak terlalu kecil. Hmm. Nah, buat teman-teman yang udah subscribe datang aja langsung ke memakan tunjukin bahwa teman-teman tuh udah subscribe tapi nggak boleh tutup di depan tapi tutup nggak boleh ada perwakilan aja mm -hmm, kan kita ya. biar seru jadi usahain satu orang satu kayak gitu hmm, jadi kalau rame misalnya tujuh belas orang nih lalu hmm. apa datang tujuh belas tujuh nya guys ya. biar seru kalau cuma satu ke buat satu nggak seru iya seharusnya kita bisa video tujuh belas video hmm. kan ini jadi cuma satu Enggak seru ya iya jadi subscribe subscribe aja terus datang dengan memakan usahain, jangan diwakilin nggak hmm. hmm. ini aku udah mau habis aku kayaknya nambah dikit lagi deh tanggung nih jangan kau aku enggak ya hmm. makanya aku tuh nggak mau makan malam ya yes. guys malam takut kalah hmm. tambah tambahmu dulu loh, nih kenapa? makanya ya jenggo jenggulah ya rakyatnya? hmm? siapa hmm. yang buat? mau makananku suka aku, tambah lagi ya neyo udah orang gak diambil kan? siapa yang buat? kamu gak ada mau makanannya? ya tiga lah habis hmm. ya budi? hasilnya, ini aku ambilin keringetan semua tuh ngetes nah, oh uh, abis tidak boleh ya? semua nih Insya Allah sumpah, itu udah masih saya. Ya, mana? Hmm? Oh iya oh, sangat-sangat manis hmm. ya, udah, udah 2 jam masih masih endo enak. makin endo lho ini kita gak kebagian ter, tapi emang kita sengaja sisain satu-satu buat kita kalo makan kalau yang ini. tadi, kalau yang ini punya hmm. orang, orang nih, waktu orang nih ini gak diambil misalnya hmm. hmm. hmm. enak banget ini cukup kering kan? ya, baru merasa putusnya aduh, hasratannya sih pengen nambah lagi hmm. Bumbu bumbunya enak meresap yang mau pesen ayam PPK, ayam goceng itu buruan ya guys, karena kita stoknya gak banyak karena buatnya juga kan nggak, nggak dia nggak langsung jadi. Jadi walaupun dia itu namanya paket PPHM, tetap aja buatnya dadakan. Jadi ada pesan aku goreng, aku buatin gitu. Hmm, jadi masih fresh. Jadi hmm, jadi masih fresh. Hmm, hmm. paling kendalanya agak lama, hmm. tapi gak terlalu lama juga kan ya. Ditungguin aja kayak gitu kalau udah datang, datang ke kasir, aja sebentar. ya paling kalau kendalanya lama kehabisan benar bener kehabisan ayam nah suppliernya itu baru datang lagi kita ungkap lagi kayak gitu terus prosesnya memang lama kalau pengungkapan ayam habis hm? minyaku nih. nih habis sampai mandi keringet tuh makan nakal ya mau mulu Oh, oh, malu malu. Deh, deh. Tamu, hmm. Nggak mau gendut nih ntar nih Kamu sih? Enggak Ini naik, naik berapa kilo gara-gara makan malu-malu Kita mau mukbangnya di dapur ini Dapur ya kan oh, Kamar banget sih kotor juga Pakinya baru gak Habis Don. yang mau yang mau kita mukbang mukbang makan apa komen aja di bawah nih hmm. hmm, menemukan kita apa ke gitu ayam jerit atau ayam geprek atau nasi goreng cumi atau cumi juga boleh komen aja yang nanti kita mukbang nih mukbang ya sama-sama makan makan bareng pokoknya kalau udah ngelihat kita siapin nasi yang banyak Mbak, orang deh.